Do I have Ta'awmilay minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi sahli solli wa yassir amri wa halul lana Allahumma anwir qulubana kama nawwartan nuru bisyamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin subhanaka la ilaha illa anta la ma'lamtana inaka anta al-malikin la hawla wala quwata illa billahi al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wasallim. wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'duh Ayuhal hadirun itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi. Sekaligus kita takkorubani, Allah melalui majelis talim. Semoga niat baik, niat tulus kita semua, bapak-bapak semua yang hadir, sampai melaksanakannya taklim pada saat ini, semoga dijadikan sebagai amal ibadah yang soleh, dijadikan sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarganya para sahabatnya para tabiin atba'ut tabiin sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga kita semua hobil khusus yang hadir di pada kesempatan ini semuanya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumajajja jajawal hisab. Amin. Allahumma ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kekuatan iman kita dan keyakinan kita. Allah sudah membantu Allah sudah menghadirkan kita, Allah sudah merukuk dan mensujudkan kita di tempat yang mulia ini. Ini semua hakikatnya adalah jasa Allah. Hakikatnya tidak ada satu orang pun yang bisa melangkah tanpa dilangkahkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa sujud, bisa rukuk tanpa disujudkan dan dirukukan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa hadir duduk sambil mendengarkan, sambil apa. pokoknya nama duduk di tempat ini, ini tidak ada terkecuali didudukan oleh Allah. Terkecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalau tidak ada jasa Allah sungguh berat sekali, Pak? yang disebut dengan pengajian atau jumatan ya. biasanya ini apalagi dengan diguyur oleh hujan yang begitu deras dan lama hampir-hampir kalau seandainya hanya iman dan hanya ketakwaan yang harus perang dengan melawan hawa nafsu kiranya tidak akan mampu untuk mengalahkan nafsu kita. Karena patul Allah, karena rahmat Allah, alhamdulillah kita bisa menyeberangi keinginan yang tidak baik, bisa mengalahkan nafsu kita semua, ya. Karena ada suatu keterangan Al Jannatu khufat bil maqarih ya. Al Jannatu khufat bil Makarih wanaruhovat bishahwat jalan ke surga amalan untuk tiket masuk surga itu dilingkung dengan hufat bil makarih jalannya itu nanjak licin kelap ya sulit untuk dilaluinya sehingga sedikit orang yang mau melewati jalan itu walaupun tidak harus bayar walaupun digratiskan tapi dengan kesulitannya untuk menempuh jalan itu sedikitlah orang yang menempuhnya melalui jalan tersebut jadi aljannatu khufat bil makarih jadi jalan ke surga itu jalan yang sangat sulit dan jalan yang sangat gelap dan terjal maka jarang orang yang menempuh jalan ke sana apapun kegiatannya gitu jadi masih banyak orang yang menempuh jalan di luar, jalan menuju ke surga wannaruhufat bisyahwat adapun jalan ke neraka itu Jalannya luas, luas, lebar, kiri kanannya bunga, warna-warni, penuh dengan keindahan, terang, benderang, sehingga indah melewat jalan itu. Penuh rasa gembira dan sebagainya, maka jalan ke sana menuju neraka itu walaupun harganya mahal, walaupun tiketnya pun harus bayar, itu banyak orang yang bisa membelinya, banyak orang yang bisa membayarnya kenapa? hupat bil makari itu hupat bis syahwat karena itu adalah perjalanan yang penuhi dengan syahwat dengan keinginan dan keinginan hawa nafsu kita maka kita ini walaupun jalannya sempit sulit terjal bahkan penuh dengan duri samping kiri kanan mungkin ini Uh, jurang dan sebagainya maka itu ujung-ujungnya surga nah itulah kita harus dipilih walaupun harus kita berjuang harus kita-kita kita menahan dingin menahan guyurnya hujan menahan apa kita perang ini dengan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita minta tolong minta perlindungan sama Allah ya Allah saya tidak mungkin saya bisa melawan apa nafsu kalau tanpa Pertolonganmu Ya Allah iman saya tipis Ya Allah tidak mungkin Saya bisa duduk di tempat ini Kalau tanpa pertolonganmu ya Allah Tidak mungkin saya bisa Sholat berjamaah bisa ruku Bisa sujud tanpa pertolonganmu ya Allah Jadi monyayakin Iman mah Mual menang gitu Kurang teh Serba kalah dan mengalah Untuk mengalahan hawa nafsu Makanya semakin besarnya keinginan hawa nafsu, semakin kita berjuang untuk mengalahkan dan menjinakkan hawa nafsu, maka kita insya Allah itu semakin besar pahalanya. Karena hawa nafsu itu seperti ada ulama yang mengumpamakan, nafsu itu seperti hayawan yang, apa, yang liar alias kuda liar lah gitu ya kuda yang liar biasanya kuda yang liar itu yang tidak mempunyai yang tidak dipakai seperti tuan punya tuan tuan biasa ketika dipegang itu kuda itu biasanya marah dan bergerak lari biasanya jadi mau di apa saja didekatin juga sudah kuda sudah curiga kepada kita maka kita sudah lari itu kudanya itu. Bagaimana itu? Cara untuk me menjinakkan kuda itu, artinya untuk menjinakkan nafsu yang liar itu, ulama menyampaikan pertama harus si kuda itu dikurangi makannya. Apacin apa cerna pak? Dikurangi makan, biasanya si kuda itu makannya tiga hari sekali, cuman dua kali. Kalau masih belum cuman satu kali kasih makan Yang kedua kasih pekerjaan yang banyak Makannya dikurangi Kerjanya dibanyakin Kira-kira hasilnya seperti apa? Si kuda itu akan apa? Yalah kerjanya banyak Makannya diku, dikurang Tentunya kerjanya ini lembut Lemes ya Lemes akhirnya si kuda ini akhir-akhir akan jinak juga kepada kita nah nafsu kita ini ketika kita-kita kita mendekat dengan Al-Quran langsung nafsu ini menjauh bang. menjauh nafsu ini gak mau nafsu ini tidak mau untuk melihat mata ini untuk dipakai melihat Al-Quran gak mau nafsu itu maka si nafsu ini datang kepada mata matanya menjadi ngantuk nafsu ini datang kepada kaki Kakinya merasakan kesemutan Kakinya merasakan lesu, lemas Enggak mampu, enggak untuk berjalan Datang kepada tubuhnya Merasakan sakit kepalanya Sebagainya, itu nafsu Menggoda dan menghalangi kita semua Jangan sampai orang ini sampai surga Jangan sampai orang ini, kita ini Jangan sampai mendapatkan pahala yang sangat luar biasa nafsu yang anehnya nafsu itu tidak pilih-pilih pak Mas. oh ini mah, Pak Rw <guluh> Pak Haji ya. nafsu enggak ini Pak DKM ini Pak Ustaz ada ada. semua ini nafsu ini kita kalau lengah bisa di apa si nafsu ini mas bisa hinggap di siapa saja nafsu ini orang yang marah jadi bisa marah karena adanya nafsu Orang yang tadinya suka rajin ke masjid jadi tidak rajin ke masjid ini karena nafsu Siapapun bisa terjadi Mau itu pejabat masyarakat mau itu orang fakir miskin mau itu orang bodoh ulama santri semuanya bisa digoda dihinggapi oleh naf nafsu Maka kita perang jenapsu Perang, perang nafsu? Sebutkan kata Rasulullah ketika pulang-pelang dari perang apa Uh, pulang dari perang badar ya menurut badar kita, kita kumpul pada sahabat wahai sahabat Alhamdulillah kita selesai perang As Asgor. sekarang kita untuk menghadapi perang akbar sahabat terkejut kan? kok kenapa Rasulullah bilang perang badar itu disebut dengan perang Asgor, perang yang paling kecil katanya perang kecil Padahal itu muslimin muslimat bergelimpangan mati di sana tuh memperjuangkan agama mempertahankan Allah dan Rasulnya mati orang lain pembelaan mati apa mempertahankan agama yang ke surga orang mah masih kena kamasjid ke masih kena bisa naon nyantai nggak apa ya nyant nyantai nunutan bisa kan ini mau diajak perang sahabat Disiapkan pedang di sananya, mati nggak bisa pulang lagi. Subhanallah, apa ya Rasulullah yang disebut dengan Perang Akbar itu? Kata Baginda, Perang Akbar itu adalah memerangi hawa. Nah, ini memerangi hawa. Naf, nafsu coba kita dari rumah tadi. Kan, kita ada arun yang ranjing ya, ada sedikit apa apalagi hujannya, udahnya besar enggak, hujannya besar enggak, kalau besar gimana, ah enggak ke masjid, kalau kecil, ya ke masjid, apalagi enggak udah hujan, berarti kita ini hanya apa, mengukur kemampuan, keimanan, dan ketakwaannya teh, hanya bisa melawan hujan, apalagi yang kecil, yang besar, tidak bisa dilawan, nafsu itu teh, wakam pratuhun, yang baladna nafsu ini, nafsu itu, yang menggoda kepada manusia itu, dengan berbagai cara dan jalan, Bukan setan, karena yang menggoda kita teh, ya bayangkan pak, kita punya iman, musuh kita itu jadi dua, yang pertama nafsu, yang kedua se setan, ya, setan, setan yang menggoda kita sesuai dengan kitanya, kalau imannya segini setannya banyak. Ya bayangkan Pak setan itu dari sejak diciptakan terus beranak finak terus enggak ada yang mati. Beriak Pak setan itu. Bisa-bisa kita ini yang kuat ini. Ini mah kuat ini datang bantuan. Ini mah kuat ini bantang bantuan kan <guluh> Kuatnya imannya orang ini. maksa wae mau ke masjid. Oh gada Oh bantuan datang. Sepuluh datang ngabring setan. Cuma enggak kelihatan. Yang menggoda kita lebih dari 20 datang lagi kita kuat sudah sampai di mesir datangkan lagi salgan, sampai ke 40 setan yang menggoda untuk satu orang uh hinggap di sini jadi kalau usum hujan usum laut ada jangar ini setan pak keberatan setan ya yang tadi tadinya kita tidak apa-apa ternyata mau ibadah Enggak, enggak mau, enggak mau saat berjamaah, enggak ada apa-apa, enggak ada kira ibadah, mereka tahajud deh, apa ada apa, itu enggak ada, kadang, uh, pekat mata ini, lengket, ya, mau bangun juga, merasakan ini, setan itu, pak setan, nah, setan 40 ditambah dengan nafsu satu, cuman nafsu satu ini, nah. Annan nafsa min ina walaupun satu nafsu kita ini lebih apa jelek lebih kuat dibanding dengan 70 setan nafsu hiji Sambang je 70 setan ditambah 40 setan jadi sa 70 je 40 100 20, 120 kekuatan uh, kekuatan kekuatan setan kekuatan kekuatan kebatilan menggoda dan menghancurkan kita, jangan sampai seseorang ini sampai di surga pengennya semua termasuk yang hadir jadi teman setan untuk menemani di dalam neraka, pengennya itu jadi setan mentersepen kan ngalingkung kita setan mentersepen Oh, hoya di goda nepek nepek ke balik ha digoda hena geu digoda matanya digoda diuseup supaya tun tunuh hatena digoda supaya ngalamun Fikirannya dibawa ke mana-mana supaya apa supaya tergoda ingat ke mana-mana itu setan Lulus banglus kita setelah melaksanakan pengajian, setelah melaksanakan ibadah, bereslah ibadah kita teh kuat tanpa apa digoda setan teh kuat. Nah, setan tulu sampai keluar. Keluar mana? Keluar Mas masjid teteh di hate urang teh. Urang malah hujan gede, alhamdulillah iman teh kuat. Tah mimiti rek sombong. Selesai ibadah beres, setan nggak ganggu karena pikiran orang supaya orang mempunyai sifat sombong sombong tetangga mah buat yang masuk neraka, ke masjid juga jarang, pengajian nggak ikutan, wiridan juga nggak karuan, ah saya sih kan, nah teh jengal pikiran itu adalah bisikan saya, kecil berkacap, anak ala muminka. Anak, minka Saya lebih pintar dari saudara. Saya lebih benar daripada saudara. Saya lebih benar, lebih banyak ibadahnya daripada saudara. Itu bukan bisikan iman, tapi bisikan hawa nafsu kita yang disertai dengan setan nauzu Bila awas, waspada setan musuh kita. Inas syaiton mubin. Setan musuh jelas musuh kita, setan jangan kita kawinin, jangan kita temenin, jangan kita layanin, itu setan musuh, ya musuh kita. Kalau kita mau tahajud, setan itu selalu menemani. Jangan ngantuklah, kan besok kamu kerjanya berangkat pagi. Gimana kalau bangun jam tiga, satu jam? Ini kamu ngantuk nanti. Bawa motor, bawa mobil, jadi enggak jadi, enggak jadi. Ah, langsung pada simut ya Allah. Itu saya seharusnya itu dilawan. Ini setan, ini nafsu. Kata Al-Quran, "Inna nafsala ammarotun bisu." Sesungguhnya setan itu, sungguh nafsu itu. Maaf, sesungguhnya, makanya sesungguhnya. Berarti benar-benar Allah. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejelekan selalu memerintahkan kepada kebatilan nafsu keserakahan, ketamakan ya, itu naf, nafsu Alhamdulillah kita syukuran semuanya Alhamdulillah Ya Allah sudah memberikan kesempatan ya Allah memberikan takdir yang baik kepada kita kita ini menunggu Isa sambil talim, menunggu Isa sambil sekarang kita mengkaji ilmu ini sangat luar biasa ini bertahan hudan ya Huda dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala e, dikatakan yang kemarin, kelanjutan kemarin ula'ika alladhi nashtarau dholatabil huda fama robihat tijaratuhum wama kanu muhtadin ula'ika arisipatan orang-orang munafik Al-ladhina, al, al orang-orang ishtarau Yang membeli adolalata ad kepada kesesatan Bilhuda dibeli dengan petunjuk Pamarobihat maka tidak akan beruntung Tijaratuhum Perniagaan mereka orang-orang munafik Wa makanu dan tidaklah mereka orang munafik muhtadin mendapatkan petunjuk. Jadi dalam ayat ini nyambung dengan pembicaraan kita ini. Jadi orang-orang munafik selama ini kita sedang membicarakan orang-orang munafik nih ya. Sebih daripada 70 ayat di dalam Al-Qur'an ini membongkar atau menyingkap kesalahan penyakit penyakit orang-orang yang munafik, sudah saya sering sampaikan, kenapa Allah ini membongkar aib orang munafik supaya orang-orang ini tidak terjemus kepada sifat kemunafik kemunafikan, karena orang munafik ini inal munafiqi nafidarkil aspali minanar sesungguhnya orang-orang munafik itu akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang paling dalam di dalam neraka jahat, jahanam. Cek orang ban rumah jadi kerakna neraka jahanam. kerakna apa jebop panas Subhanallah ya. Kerakna neraka. Kita kira ditanya semuanya apa kita mau jadi penghuni neraka jahanam yang kerakna yang dalam neraka jahanam pasti jawab nggak akan mau, ya? Orang yang normal pasti menjawabnya tidak mau saya menjadi kerak neraka jahanam Tidak, tidak mau. Pasti itu. Jangankan orang yang suka sholat, jangankan orang yang suka berwirid dan sebagainya. Orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Kalau mereka ditawarin mau surga apa, mau neraka. Jawab pasti mau surga apa kamu tidak takut masuk neraka jahanam yang paling bawah dan paling keraknya itu jawabnya pasti saya tak takut tapi kok kenapa takut sama neraka tapi akhlak neraka itu selalu dikerjakan kenapa saudara ini takut sama afi neraka tapi afi neraka selalu didekati oleh kita ini kan kita ini kacau gitu kan cow kalau seandainya kita pengen ke surga, tapi sholatnya enggak mau, wiridan enggak mau, tahajud enggak mau, duha enggak mau, salat ajat enggak mau, salat obat enggak mau, wiridan enggak mau, dekatkan diri kepada Allah enggak mau, pengajian enggak mau, maunya apa? Mau surga tapi enggak mau ibadah. Ya, padahal itu kunci sur surga. Allah Surga Allah Subhanahu Wa Taala makanya dalam ini ulaiikaladinastaroudola latabilhudak sifatan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang membeli membeli itu ialah menukar ya menukar gitu kan kalau kita ini untuk menukar alat tukar kita itu disebut uang itu rupiah ya. Kalau di Arab itu ada dinar, dirham, ya. Kalau di kita adalah rupiah ini alat tukar tidak alat tukar sebenarnya alat jual beli, jual beli. Nah, orang-orang munafik ini suka membeli kedolalah, suka mebeli dolalah dengan hudan. Suka membeli kesesatan dengan petunjuk Ya, dengan petun, petunjuk. Kata Bapak dolalah itu apa? Dolalah itu adalah. Mbahnya kemaksiatan. Jadi mbahnya kemaksiatan ini. Yang paling tinggi. Kemunkaran, keingkaran, kemaksiatan. Yang paling tinggi, yang paling jelek. Itu adalah dolalah artinya sesat. Kalau orang maksiat bisa hanya dirinya saja yang maksiat. Kalau dolalah, dolun, mudilun. Ia dia sesat, ia dia juga menyesatkan. Ia dia celaka, ia dia juga akan bisa mencelakakan orang orang lain. Itu sudah sampai dolalah. Maka Tertinggi dalam keinkaran kemaksiatan, kemunkaran adalah dolalah, yaitu sesat. Kalau orang sudah sesat, enggak nyampe kemana-mana, pulang juga sesat, dituliskan juga sesat, akhirnya linglung, bingung. Itu sesat, pak. nah kita soalnya, kalau umpamanya ini orang-orang munafik ini suka terhadap dolalah orang-orang munafik ini cinta terhadap dolalah jadi kehidupannya itu di dalam apa sekitar dan seputar dolalah jadi resep dolalah teh dicintai oleh mereka-mereka mereka orang yang munafik itu makanya dolalah ini dibeli oleh orang munafik kesesatan ini dibeli oleh orang munafik Dibelinya dengan apa? Bil huda ditukar alias dibeli dengan petun petunjuk. Apa ustaz petunjuk menurut sebagian ulama petunjuk itu kebalikan dari dolalah. Kalau dolalah itu tadi tertingginya di dalam kemaksiatan, kalau hudan adalah yang paling tinggi dalam kebaikan hudan yang paling berharga yang paling tinggi darajatnya yang paling luar biasa yang paling hebat ibad apanya detailnya adalah hudan yang lain di bawah itunya ada salat, ada apa ada salat, ada zakat ada puasa ada haji ada umroh ini hudan yang paling tinggi nih dan tanpa Hudan, semuanya tidak akan bisa dilaksanakan dan tidak akan bisa melaksanakan. Karena Hudan lah semuanya. Bapak hadir di sini karena Hudan, bahasa ruku karena Hudan, bisa sholat karena Hudan. Semuanya yang kita laksanakan karena ada Hudan petunjuk dari Allah Subhanahu. Maka Hudan ini sebagai paling tinggi, paling hormat, paling mulia di hadapan Allah Subhanahu hari dipakai meli kanu paling hina ditukergen kanu hi hina uh manfaatna paling rendah ya naon dolalah Dolalah paling hina paling hina paling apa rendah itu dolalah maksiat yang paling rendah maksiat yang paling hina maksiat yang lebih rendah daripada yang lebih rendah itu adalah dolalah ih orang munafik yang namanya orang munafik dia punya hudan yang ber yang mulia dia punya hudan yang berharga. Dia punya hudan yang titelnya tinggi, luar biasa. Dia itu ditukar sama apa? Dolalah. Ditukar, digantikan, dibelikan sama dolalah, sama kesesa kesesatan. Maka berapapun harganya dolalah, Jangankan untuk satu juta dua juta tiga juta miliaran pun harga dolar mereka beli bang. siap untuk mengeluarkan hartanya siap untuk mengeluarkan kemampuannya siap untuk mati bahkan untuk menebus dan untuk membeli hidalah saking apanya saking cinta terhadap dolar dolalah kesesatan jauh dengan Allah sebab dolalah itu umpamanya umpamanya itu seperti kalau dagang itu seperti satu barang yang indah bagi mereka itu suatu barang yang berharga, suatu barang yang bermanfaat bagi orang-orang munafik itu ya jadi pandangan orang munafik itu dolalah itu suatu yang gebiar. Suatu yang sangat luar biasa. Maka dia itu sangat menginginkan dolalah. Kudan pun dijual. Kudan pun ditukarkan. Beginilah kalau kalau umpama ayat ini menurut Ibnu Masud. Ya, saya baca dalam kitabnya. Ini secara... secara apa... secara ininya, secara dekatnya itu. Kudan itu, umpamanya, sholat lah ya, sholat itu ini ditinggalkan sholatnya. Menuju apa? Dolalah yang tidak ada manfaatnya, yang tidak gunanya, tidak ada gunanya, bahkan yang hina. Yang mana yang hina itu? Umpama dekat-dekatlah sinetron, nah yang itu kan. Isi kita musim sholat ini, kita musim ibadah. Dia kalah apa? tapak di depan TV. Tinggalkan apa hudan, tinggalkanlah hudan, ditukar dengan apa dolalah, ditikahkan dengan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya, tidak ada apa-apanya. Bahkan rugi kita ini selama itu. Itu yang jauh-jauh lah orang munafik, gitu kan? kalau orang-orang yang besar-besarnya ya meninggalkan hudan meninggalkan Quran meninggalkan hadis meninggalkan Allah dan Rasulnya meninggalkan ulama ulama amilin itu apa mengejar apa mengejar apa ditukar dengan dolalah kajentengku maha yang penting saya makaya raya Walaupun kita harus menjerumuskan orang, mencelakakan orang, yang penting saya kaya raya itu sama dengan mengejar dolalah ditukar dengan hudan. Ya Pak, ya ari seetama, lamun karena urusan apa, hura-hura, siat lebaran, kenduitai, brok broan Barikannya hura hura mah, ya, ayah acara naon wah kita acara pakai panggung, pakai mikel legging anu sakiot ya, jaba legging jaba seperti tour ke atas, kira kira mas, dolalah bukan yang itu? Ya dolalah, hmm? dolalah. Walaupun banyak itu keuntungan besar keuntungan baik untuk negara ataupun untuk siapa, tetap itu dolalah. Itu adalah kesesatan. Sesat. Ya, kesesatan. Ih, kita ini karena saya mah suka dolalah, suka sesat, tidak suka hudan, suka hiburan, tidak suka hudan. Yang penting mah nggak usah mikirin akhirat, Bong. Yang penting mah dunia saja yang harus dipikir kita bisa makan kita bisa beli rumah yang bagus beli mobil yang baru semuanya itu yang harus pikirkan mah. akhirat mah nanti dong makanya dia walaupun berapa harus membelinya dia beli walaupun harus mengeluarkan mengocok ayat apa koloketnya kita itu beli dan dikeluarkan uangnya sok untuk yang seperti itu, mah bapak yang tanggung jawab, bapak yang beresin semuanya, semuanya diusung, bang, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya. Ya, ikut joget, ikut nyawer, Duh, sayang, itu uangnya. Ya, mungkin uangnya tadinya dari apa, mungkin dicarinya, nggak lurus, nggak bener. Ini di, disalurkannya juga di jalan yang enggak lurus dan yang enggak benar enggak ada aturan Allah Subhanahu wa taala Akhlak-akhlak setan itu. Jadi di mana ada sesuatu acara yang ini apa mengundang orang mengingat kepada setan jauh dari Allah itu adalah kegiatan-kegiatan dolalah. Ya? Eh, ada fakta ayam, acara di masjid pak Acara di masjid Mau apa? Mau maulid nabi Atau mau apa aja acara di melid itu Mau pengajian apalah Tablet akbar, ke apa Datang, ahli masjid datang ke sana ih eh, maaf ya Maaf apa, maaf ya Ngasihnya cuma 10 ribu pak <guluh> Ngasihnya cuma 10 ribu Tidak suka hudan mereka itu tidak suka surga, tidak suka hudan tidak suka petunjuk, tidak suka kebaikan kalau orang datang dengan acara yang akan mewah yang akan luar biasa itu dikasihnya minimal seratus ribu satu juta tempar amplopin, kasihkan ini kalau kurang datang lagi ke bapak satu juta sodako. kalau kurang datang lagi ke sini katanya datang dari masjid sepuluh ribu Mudah-mudahan cukup deh ya. Bukan selalu datang lagi. Mudah-mudahan cukup. Cukup. Ya mudah-mudahan cukup deh ya. Cukup-cukupin aja segitu mungkin banyak tuh. Dari sana banyak lah. Orang-orang yang hebat-hebat datangin semuanya ya. Itu. 10 ribu. Untuk kegiatan hudan. Untuk hudan. Untuk jalan ke surga dan kebaikan itu. Apa? Tidak suka. Maka orang-orang munafik. Awas payah. Ini orang-orang munafik nih. Ulaika alladzina astharaw orang adh-dhalalah orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang membeli dzalalah dengan huda menggantikan dolalah dengan hu hudan melakukan dolalah meninggalkan hu hudan yang jelek kita lakukan ibadah kita tinggalkan yang munkar kita laksanakan yang bagus kita tinggalkan itu orang munafik loh gitu teh. Senang apa, orang mau? Yang orang munafik apa Kalau kalau bikin kesalahan teh tidak ragu-ragu orang munafik. Karena memandang dosa itu orang munafik itu bagaikan lalat di hidungnya. Itunya apa? Alat di hidung, hidungnya dianggap apa? Sepele. Enteng dosa apapun mau dosa gede mau dosa kecil apa dosa kecil dia itu menganggap apa ah dihitung hitung ah diingat ah lalatnya ingat di jidat kita ah itu seperti itu ngomongin orang ah peragi ngomongin orang nyakitin orang ah peragi nyakitin orang Ngambil hak orang lain, ah, enggak lah, enggak terlalu banyak, cuman sedikit nih. Mudah itu melakukan sesuatu yang memang bukan haknya dilakukan, tapi tidak ada ragu-ragu, tidak ada rasa takut oleh Allah, tidak ada rasa takut oleh siapa-siapa. Itu orang-orang munafik, berarti orang korupsi, orang koruptor itu sudah tergolong orang munafik. maka orang munafik jadi penjabat, jadi pejabat. Lama-lama jadi penjahat, orang munafik. Mata harus dari sekarang kalau calon-calon pejabat, calon-calon DPR, MPRS, sebetulnya harus orang-orang yang pintar dan soleh. Orang yang pintar beriman. Yang tadinya sekolahnya disimpan di pondok dia punya gelar, dia punya ilmu yang luas ketata negaraan tidak juga tidak kalah punya iman dan punya ilmu keagamaan maka ketika jadi pejabat insya Allah betul-betul dia itu sebagian wakil rakyat, wakil masyarakat betul-betul beda dengan orang-orang munafik mentang-mentang dia menjadi wakil rakyat, semuanya diwakilin Punya mobilnya diwak ah wakil orang, -orang. kawakir rakyat makanya mobil na og okay. kita menggak punya kayanya diwakilin ya rayanya diwakilin senangnya diwakilin diam aja masyarakat petenang aja tenang tenang aja di bawah saya yang mewakilinya semuanya semuanya diwakili itu kan jadi hak rakyat pun diwakili, diwakili yang harusnya sesuap nasi nyampe kepada masyarakat, eh, diwakilin disuapkan. Dimakan sama mereka. Ya orang-orang munafik, orang-orang munafik jadi pejabat seperti itu. Maka dalam hadis Rasulullah kalau seandainya kita punya anak sekolah kalau seandainya kita punya anak di pondok, ya, kita ini harus dilihat apanya, di cara makannya. Karena dari makan ini akan bisa apa, mencetak juga gitu ya, menurut agama. Kalau makannya halal, insya Allah akan mempengaruhi pola pikir, cara berpikirnya nanti setelah hasil ilmunya kalau makannya tina yang barang yang halal yang subat yang kurang jelas anak kita ini dikasih bekal oleh kita. Anaknya di pondok dikasih bekal kita ini hasil daripada pinjamin uang 100.000. Kembalinya harus lima disebut dengan ini bang emok. Bang emok meureun Emok di dinya teh. Jadi istilah kalau di Jawa itu adalah istilah bang E Bang Emok Nah hasil Bang Emok itu Untuk bekal anak kita Artinya anak kita dikasih bekal Yaitu dari Barang yang ri, riba Makannya riba Pakaiannya riba Semuanya riba Jadi ulama Bahkan jadi ulama Ulama su Ulama hanya mengejar Tahta wanita Harta Ulama hanya penuh dengan apa-apa gelak-gelak dina pentu panto-panto naon panto umaro. Bukankah kita tahu sebaik sebaik-baiknya ulama itu adalah ulama yang tidak apa datang kepada umaroh dan sebaik-baiknya umaro. Pak RW, Pak Haji itu yang selalu datang dan silaturahmi ke makom para ulama artinya ke masjid ke rumahnya, ke acara-acara ulama, itu itu sebaik-baiknya berarti kalau dibalikan sejelek-jeleknya ulama, yaitu yang itu dan sejelek-jeleknya umaro yang tidak ingin, tidak pernah saw silaturahmi kepada ulama makanya kalau ngerti di dalam agama insya Allah kalau jadi ulama ulamanya ulama su kalau tadinya bekalnya dari harta yang riba kalau jadi apa kalau jadi ustad mungkin ustad itu ustad yang selalu apa e, tidak menjalankan sebagai masaluh di ustad bisa ustad juga ya Mengkorupsi, bisa ustad korupsi, bisa Ustadz, korupsi? bisa, ya. bisa tuh bisa korupsi Ustadz, pengeluaran untuk ustad 300 ratus juta. <laughs> onang ustad umumnya ustad tiga ratus juta. Catatan 300 ratus utang ngamplopan cuma dua juta yang 100 itu masuk. Itu ada yang gitu. Ada itu jadi pembendaharaan Ustadz kalau tadinya Ustadz ini jadi Ustadznya bekalna bekar riba makannya makan riba jadi Ustadz ini Ustadz riba tuh tuh ya? ya bahkan kalau dikasih datang kalau tidak dikasih enggak datang itu biasanya Ustadz yang tidak ikhlas yang tidak yang riba nggak saya Alhamdulillah kalau seandainya selama majelis mau mendengarkan, selama majelis itu mau ada yang hadir, saya harus mikir apa-apa. Kalau seandainya, gitu pak ya? harus seperti itu pak. Selama ini selama hidupin ada masih seperti itu, ya. lama-lama mungkin berpikir orang juga ya, ah berpikir ada yang ini ada yang itu. Inilah yang ikhlas makanya jadi apapun kalau seandainya makannya dari riba makannya dari haram jadi apapun gak akan benar pak maaf ada pesantren yang luar biasa itu warok dan afiknya ada anaknya serahkan anaknya ajengan itu nanya bapak dari mana? dari mana? E, terus usahanya bapak apa? saya alhamdulillah kerja di bank Kata Kiai itu, Bapak mohon maaf ya, anak Bapak diterima di sini, dan insya Allah anak Bapak akan sama dengan orang lain. Ya, tapi usahakan Bapak, mohon maaf ya, Bapak jangan pernah mentransfer buat makan dan jajan anak Bapak ke tempat ini. Si Bapak ini, cium -cium, cium. kan ini bang nih, ini saking waro-waronya nih. Saking apik-apiknya itu pondok pesantrennya ah terhadap santrinya jangan sampai santrinya makannya yang kurang jelas yang ikhtilaf-ikhtilaf. kata ulama ini haram kata ulama ini makruh kata ulama ini halal ini nggak boleh dia transfer sini kenapa bapak selama bapak kerja di situ bapak nggak boleh transfer sama anak bapak dan anak bapak insya Allah makan akan diperlakukan sama dengan orang lain pak yang gimana aja. Enam bulan datang lagi, jadi dititipkan di ponok itu. Enam bulan datang lagi Pak, ternyata si bapak itu udah pindah kerjanya, keluar dari bank dan kerja seperti biasa, itu kerja. Tapi yang oh ya siapa kalau begitu? Ya enam bulan bapakna baru bisa diterima transfer ke ponok itu untuk anaknya makannya gratis. Ya, cuman untuk uang jajannya, udang sakunya anak itu nggak boleh diurus. Kalau sana selama bapak itu di sana, subhanallah, nggak ya? Kira-kira ya? ini, ya kita jalan, mau kerja, mau kerja jalan, ada uang 100 ribu, alhamdulillah nih, 100 ribu nih, wah, untung alhamdulillah nih, langsung dipakai bekal anak. Hmm. Orang kita nemu nih, nemu belum jelas nih, belum di apa, belum disalahbar ke istilahnya. Belum dikasih tahu sama orang banyak nih, siapa yang hilang uang, siapa yang hilang uang belum, Pak. Maka dalam hadis dikatakan, "Man wako api subhati, waman wako afil harami." Barang siapa orang ini, awalnya dari subhat tetapi bisa jadi haram. Kenapa? Karena belum apa, belum di belum diselebarkan, sudah menjadi haknya. Itu enggak boleh, ya jadi minimal kalau kita dapat uang dari jalan minimal kita, kita ukuran seperti ini kayaknya kita kalau seratus ribu kita berapa lama kita lupanya setelah itu apa dikabarin lewat orang ramai di pintu masjid ya. Siapa yang apa hilang uang ini ini ini. Tapi jangan diginikan. Jadi istilahnya nanti uangnya di, tetap di kantong kita. Terus kita umumkan gitu siapa yang hilang uang ya. Baru kalau cocok dengan ciri-cirinya baru dikasihkan nanti. Apa? Seperti itu ya. Jadi selama berapa hari? Selama itu apa? E, berapa hari? Selama satu bulan melalui ulama sebagian ulama itu terus aja gitu umumin, umumin. dari situ kita ada ah, ya, imak nggak berapa nih nggak seberapa uh, ukur aja kita lupanya berapa hari kita ini kalau dapat uang nemu uang sebesar ini baru hak kita ya boleh kita makan boleh apa ya itu uang kalau makanan makanan kalau es goyobo itu cincau itunya kita nemu di jalan ah kita kalau di kalau barken, ya mungkin ini kemana keburu ini basi nih. Kalau keburu basi kita ini, ah udah makan aja sama kita minum aja. Tetapi dalam hati insya Allah, kalau ada yang apa, mengaku ada yang punyanya, saya kasihkan dengan apa, saya bisa bertanggung jawab beli lagi untuk diganti ya. Itu nggak apa-apa kalau bentuk makanan. Nah ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu hudan ya, dilalah. Pamar robbi hatijarathum maka tidak akan beruntung orang-orang apa orang-orang munafik itu apanya perniagaan jual belinya mual untung untungnya di mana di akhirat untungnya bukan di dunia kalau bapak meninggalkan pengajian menuju apa meninggalkan pengajian ini hudan pengajian ini hudan Pak Kemudian bapak mengejar dolalah umpamanya dolalah ya anggaplah kemasyiatan dan sebagainya gitu hanya bukan dolalah yang tidak ada manfaatnya umpamanya yang tidak ada apa istilahnya bagi kita tidak ada manfaat bagi orang tidak manfaat dunia dan akhirat tinggalkan dolalah bapak akan rugi nanti di akhirat akan rugi pamer robihati jarotuhum akan rugi, meninggalkan sholat menuju dolalah, meninggalkan hudan menuju dolalah, itu semuanya tidak akan beruntung perniagaan seperti itu dan kalau seandainya ibu bapak sudah melakukan hal itu, sudah sering kita melakukan, apa meninggalkan hudan, kemudian menuju dolalah wa maka no muhtadin itu sudah sampai di situ, Allah tidak akan memberikan petunjuk pak Nak untuk bilas rumah, Bila sudah suka dolalah Suka-suka meninggalkan hudan Allah tidak akan memberikan petu petunjuk Mudah-mudahan kita semua jauh dari sifat ini ya Sifat kemunafikan Na'udzubillah kita mudah-mudahan Ya Allah berikan terus istiqomah Di dalam pengajian Di dalam ibadah dan dalam dan sebagainya Mudah-mudahan engkau terus menolong kita Menjaga kita siang dan malam kita Amin Allahumma ya Allah Ya Rabbul Amin Dan kita diberikan umur yang panjang dan sehat Diberikan barokah dalam umur kita Barokah anak-anak kita anak-anak yang saleh ya pak ya kalau anak-anak yang kecil mudah-mudahan dewasa menjadi anak yang saleh yang sekarang masih di SD SMP SMA yang kuliah semoga mudahan menjadi anak yang saleh dan seliha ya dimudahkan oleh Allah rizkinya diberikan diberkahkan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah anak-anak kita mendapatkan ilmu mudah-mudahan bermanfaat bagi dirinya keluarga orang tua tetangga semuanya agama dan bangsanya Amin Allahumma ya Allah ya Robbal ya Robbal alamin sekian dan terima kasih mohon maaf yang sebesar-besarnya InsyaAllah kita akan bertemu lagi di malam yang malam Rabu yang akan datang mudah-mudahan kita ada dalam kesehatan lahir dan batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh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 hidup suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari Dari Wa Akbar wa lilahi La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah Wahai para mujahid fi sabili alba Tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid lantar kalimat yang agung nan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini kalimat itu